Halo sobat baik dari tangan pengerapan, hari ini kami dari tim Peduli Sama sudah sampai di lokasi, dan hari ini kami mau membagikan 18 gerobak kepada para pemulung, yang dimana gerobaknya itu sudah tidak lagi dipakai lagi. Nah, hari ini kami dari tim Peduli Sama akan membagikan minuman gerobak kepada mereka. Yuk ikuti terus pembagian hari ini, let's go! Tim Gerobat sebelumnya gimana, tuh? Ya, as -as bawahnya kan udah ini, udah lepas, ujung di barat, sambungan lagi salah Pak Ya, Alhamdulillah dikasih dari tangan harapan. Benar-benar senang banget. Orang-orang orang dikasih kan, kita hanya menim saja. Kerjanya pemulung, Pak. Makai Gerobat, cuman... Ya, gerobaknya nggak layak dipakai, kadang-kadang jatuh kan ya. Terus kebetulan dari warga Kebun Sayur ada yang peduli. kasihan gitu. Kamu mau nggak dikasih gerobak? Oh, mau kalau memang ada yang mau. Sih. Akhirnya kan ngobrol-ngobrol, didata, dikasih. Ya, Alhamdulillah kan ada yang peduli sama masyarakat bawah itu. Jadi alhamdulillah lah itu Pak. Ya kita dikasih pinjam, ya begitu ya hasilnya kita jual ke bos. Jadi ada potongan nanti kalau timbang kita bayar gitu berhari berapa gitu. Sehari dipinjemin sepuluh ribu sehari Tapi kalau lima kali lima hari berarti lima puluh. Lima puluh lumayan juga itu Pak. Seharusnya buat anak. Bulan, Bang, kita timbulin baru kita. Dijual, dikumpulin, buat bayar kontrakan, buat makan lah, buat inilah. Tapi sumber penghasilannya itu dari mulung semua? Iya, mulung ya. Lagi lagi pula kan. Gimana ya kalau ibaratnya mau kerja-kerja gimana? jasa juga nggak punya. Apa nggak punya? Sekolah nggak lulus kan? Jadi ya, terdapatnya yang penting kan kalah bang gitu. Buat nafkahin anak istri gitu kan. Masih. Oma Marna mau tanya nih Oma, Oma waktu uh, ini mulungnya pakai apa tuh Om? Pakai karung terus setiap hari Setiap hari mulung pakai karung terus? Iya Itu Oma mulung semenjak uh, apa? Semenjak makin tinggal Udah berapa lama tuh Om? Udah 12 tahun tinggal meninggal Berarti, semenjak 12 tahun ini, mm -hmm. Oma mulung-mulung pakai karung terus. Da alhamdulillah, Terima kasih, mengelola dibantu dari Gerobak. Insya Allah, lebih lancar lagi nanti. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah banget, saya bersyukur banget kepada Tuhan. Lah, ibaratnya ada yang peduli, ngasih jalan, ngasih petunjuk seperti ini. Alhamdulillah banget. Berarti, warga negara Indonesia masih ada yang peduli sama kalangan bawah. Bukannya hanya cuman ngomong doang, tapi kenyataan, ini memang kenyataan luar biasa, Alhamdulillah banget banget untuk mencarinya, ini udah ada berobat baru memang, ya. biar muatan lebih banyak lagi, terus ya. jadi mempermudah karena itu udah ada roda tiga juga lagi. Ya. Uh, bisa untuk pun punu DNA pak lagi setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sama hingga kami dapat membantu menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti hari ini kami telah membagikan gerobak kepada para pemulung yang membutuhkan di mana mereka ini mulung ada yang menggunakan karung terus ada yang menggunakan uh, gerobak kami sayangnya gerobak mereka itu Uh, sudah tidak layak dipakai, seperti ada yang asnya sudah rusak, ada yang udah bolong-bolong. Nah, kami dari tangan pengharapan memberikan bantuan berupa gerobak dengan uh, fasilitas yang cukup lengkap, seperti ada roda tiganya dan mungkin lebih, lebih mudah untuk dipakai buat mulung Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih bagi bapak ibu yang ingin terus mensupport program Peduli Sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati, kami mengucapkan terima kasih. Live Abacar Life.